Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahilladzi who sudur welche islam within a fi kau ahli until you have met Aba an la ilaha Fardan samada, lam yattakhid sahibatan wala walada Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Maa a'azamahu abdan wa sayyida Wa akramahu aslan wa mahtida Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa ala nada Wa lyusilnaaida salatan wa salaaman daaimaini min ila an yubghasanna suudaa Amma ba'an para hadirin dan hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang semoga senantiasa dibimbing, dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki? Meraih kebahagiaan dengan mengikuti Mengikuti siapa? Baginda Rasulullah SAW Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan memulai mengkaji sirah nabawiyah Sirah artinya sejarah Nabawiyah Nabi Muhammad SAW Ini terjemah kembangnya. Jadi kita akan mempelajari sejarah, jejak, bagaimana, riwayat, biografi dari hidupnya Rasulullah sampai meninggal dunia. wasallam. Tentunya agar kita lebih mengenal dekat dengan Rasul kita, dengan Nabi kita, dengan orang yang sangat kita harapkan syafaatnya itu di hari kiamat. Karena kalau kita lebih mengenal, tentunya kita akan lebih bisa meneladani menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Sehingga dengan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kira-kira belajar sirah nabi penting no Pembuatan Pak Bu? Penting. Apalagi sirah sejarah kisah-kisah. nggak usah banyak mikir, enak ini. Ya. Dan zaman sekarang itu kadang banyak orang yang menyepelekan, ah cuma sirah. Ah, cuma sirah, mereka sendiri bisa. Padahal dulu para ulama, para generasi salaf terdahulu itu mereka mengajari anak cucu mereka, anak cucu anak cucu mereka, anak didik mereka sirah Nabi sangat-sangat dikentolkan Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Hasan, cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan apa? Dulu kita itu diajari si roh Nabi Itu seperti kita diajari Satu surat dari Al-Qur'an Kalau kita mau belajar baca Al-Fatihah Itu butuh waktu lama untuk membuatan Pak Bu? Lama! Butuh jam khusus membuatan setiap harinya? Butuh! Begitu juga aku diajari si roh Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Jadi bukan hanya sepele-sepele, bukan setahun sekali Enggak Makanya Muhammad Isma'il ibnu Muhammad ibnu Saad Ibn Abi Waqqas. Ini cucunya sahabat yang sangat terkenal namanya sahabat Nabi Waqqas. punya cucu namanya Isma'il. Beliau mengatakan, "Ayahku, bapakku dulu itu senantiasa mengajari aku sirah Nabi. Dan dikasih jam khusus, pokoknya nanti, besok sirah ya, besok sirah ya. Benar-benar ditekankan. Dan bapakku juga berkata apa? "Hazihi ma'asiru abaikum." Ini jejak peninggalan kakek moyang kalian Ini sejarah kakek moyang kalian Jangan sekali-kali kalian menyepelekannya Jangan sekali-kali kalian melupakannya Ini kita pura-pura lupa Gipapu, Ingat nonggoten Gak tahu Nah, makanya dengan ini mudah-mudahan kita mengkaji agar kita tahu dengan tahunya itu kita akan mengetahui bagaimana perjalanan sirah-sirah para orang-orang hebat terdahulu sehingga dengan itu insya Allah kita akan bisa meniru meneladani mereka sirah kelihatannya kan hanya sejarah dongeng ya kan padahal dalam pelajaran ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk kita kami Islam bukan hanya kita belajar aqidah tauhid Bukan hanya kita belajar tentang fikih, adab Semuanya ada di Sirah Nabi Muhammad SAW Bagaimana Nabi nanti kita bermuamalah dengan e, musuhnya, bagaimana Jadi musuhnya Nabi itu sangat mencintai Rasulullah SAW Abagi sahabatnya Gimana belum menghadapi, gimana beliau bersikap dengan para sahabatnya Gimana belum bersikap dengan anak kecil, uh, semuanya ada akhlak di sini Hukum-hukum ada juga, tentang akhirat ada juga Makanya Al-Imam Zuhri pernah mengatakan apa? pada ilmu sirah Nabi ini terdapat ilmu dunia dan ilmu akhirat jadi kalau kita belajar insya Allah kita mendapatkan dua ilmu yang sangat agung ini, yang kita sangat perlukan di dunia ini taib para hadirin dan hadirat rahimani wa sebelum kita membahas tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sekarang kita ingin berbicara tentang bagaimana sih keadaan umat manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW kenapa? kita mempelajari biar bisa membandingkan sebelum ada Rasul sama sudah ada Rasul, gimana sih? Akhir kita bisa menilai, oh ada efeknya nggak ini Rasulullah SAW makanya kemarin kan kita sampaikan, orang barat pun yang penulis itu mengatakan orang terbaik di muka ini ada siapa? Muhammad, padahal dia orang Muslim. Jadi orang-orang Muslim aja mengaku bahasa Muhammad orang terbaik. Makanya kita mempelajari bagaimana adat kebiasaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebiasaan mereka tentunya tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Ya, bisa dari segi keagamaannya, bisa dari segi sosialnya, bisa dari segi akhlaknya seperti itu, dan kita akan mengkaji satu persatu dari segi keagamannya pada saat Rasulullah belum diutus di negara Arab. Orang-orang ini sangat terpuruk. Mereka benar-benar itu seperti bukan orang yang punya akal. Kebanyakan mereka menyembah batu, menjaga menyembah berhala. Kebanyakan banyak sekali yang mereka menyembah: ada patung ala ta, ya kan? Afara ya, itu Quran. Ada patung nyelat, uzza, mana ada isaf, ada yaung. Ada Nasrul, ada Yaguz, banyak sekali patung ini besar besar banget. Mungkin di sini di setiap apa? salam ada patung yang besar disembah. Nanti di Mojodewur ada lagi di Bareng ada lagi yang besar besar banget. Itu patung-patung yang besar yang disembah. Ada juga mereka yang menyembah patung-patung kecil yang bisa dibawa ke rumah, ke kamar, ke kebun ada. benar bukannya dalam apa namanya hadis Imam Bukhari Ini sahih Ada seorang mukhodrom Mukhudrom itu dia yang menjumpai Masa-masa jahiliyah Masa jahiliya artinya Masa yang sebelum diutusnya Rasulullah S.A.W Dia mengalami masa jahiliyah Dan juga mengalami masa keislaman Itu namanya mukhudrom Namanya Abu Roja Namanya Abu Roja beliau pernah bercerita Bagus ceritanya abu roja ala otoridi beliau berkata apa? dulu kita itu menyembah bebatuan ya satu batu lah kalau di kesempatan lain kita mendapatkan ada batu yang lebih cantik lebih indah maka batu yang tadi yang kita sembah kita buang jauh-jauh terus kita pindah ke ibadah yang batu yang bagus ini batu akik kalau kita Sampai-sampai kata beliau, kalau kita nggak mendapatkan batu sama sekali, kita itu bikin undukan pasir, bikin undukan dari pasir itu, diunduhin. Terus datangkan seekor kambing yang betina, perah susunya di atasnya sampai susunya itu ke undukan batu yang tadi dari pasir itu. Setelah itu baru mereka toaf, kayak ibadah kita ke ka Ka'bah itu loh dari nah, jambi saking jauhnya dari agama Nabi Ibrahim Alaihissalam. Padahal di Mekah itu ada Mekah, ya enggak? Dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Tapi sudah dari zaman Nabi Ibrahim, Ismail itu, ke Rasulullah SAW itu sudah penyimangan sangat banyak. Sampai segitunya mereka, kebanyakan mereka beribadah menyembah patung, menyembah batu, sampai menyembah gundukan pasir. Apakah ada di antara mereka yang masih berada di atas agamanya Nabi Muhammad SAW? Ada Tapi sedikit sekali Bisa dihitung pakai jari Salah satu di antara yang terkenal adalah Qus bin Sa'idah Al-Ayadi Qus bin Sa'idah Al-Ayadi Boleh itu salah satu <tuh> orang yang berpegang teguh dengan agamanya Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa mendakwakan jalan ibadah kepada patung, udara ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada, persis kayak dakwanya, Nabi Muhammad SAW Dan dia terkenal seorang yang penceramah, ahli taurika, bicara, ahli khutbah Sampai suatu ketika, ada khutbah beliau yang sangat terkenal sampai sekarang Ada riwayatnya, beliau pernah berkhutbah, berceramah di pasar, namanya pasar uqaw Pasar uqaw ini, pasarnya sangat terkenal di zaman jahiliyah Beliau mengatakan apa? akan diketahui al-haq kebenaran, dari arah sini beliau menunjukkan arah Mekah lalu orang-orang ketika mendengarkan seperti itu mereka bertanya apa itu haq apa yang dimaksud kebenaran yang engkau maksud kata beliau apa akan muncul seorang laki-laki dari keturunan dari keturunan Lu'ay bin ghalib lu bin kaab, bin Gholib. coba muhammad bin abdillah bin abdul mutthalib bin hasyim bin abdul manaf bin kusai eh, bin kilab bin murrah bin ka'b bin Lu'ay ah keturunan ka'ab bin Lu'ay ya kan kakeknya rasulullah yang kesembilan yang ke-10 masih ingat kemarin yang sebutkan sampai 22 lupa ya bin ghalib bin fihr bin malik bin nadir bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Adnan keturunan Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akan muncul seorang laki-laki yang dia dari keturunan Ka bin U'ay, yaitu Muhammad maksudnya. Tapi belum nggak tahu, namanya siapa enggak tahu. Pokoknya kan datang seorang, dia membawa kebenaran, membawa cahaya, dakwah yang benar, yang menyelamatkan semua ta'ala. Dan mengajak kalian kepada kehidupan yang abadi, yaitu akhirat, dan kepada nikmat yang tidak akan sirna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nanti orang ini mengajak kalian kepada hal tersebut, maka langsung penuhi. Terima. Seandainya aku mengetahui bahasanya, diriku akan menjumpai masa-masa tersebut, misalnya aku akan menjadi orang yang pertama menerima dakwahnya. Tapi beliau meninggal dunia, qadarullah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Jadi, itulah keadaan Bangsa Arab jahiliyah dari segi keagamaannya. Sekarang yang kedua membahas tentang dari segi apanya? sosialnya. ada okay? tadi agamanya udah selesai. dan sekarang dari segi sosialnya, gimana mereka bermasyarakat? Gimana mereka bersama tetangganya, bersama kaumnya, mereka itu punya sifat kebiasaan yang ya, sebenarnya bagus dari satu sisi, sisi, tapi dari sisi yang lain nggak bagus. atau itu mereka itu sangat berbangga dengan nasabnya, dengan nasab keturunannya. Saya loh anaknya pengusaha besar. Keluarga saya semuanya darahnya darah warna biru. Saya itu dari keluarga para pejabat saya dia berbangga dengan nasabnya dan orang yang di bawah mereka dihina, maki pokoknya kalau seandainya ada yang berseteru keluarganya sama orang lain walaupun kalian salah, dibela dan mereka mengatakan paling mulia itu mereka jadi Masya Allah ya orang-orang yang anaknya bawahan itu enggak dianggap lah mereka mungkin enggak boleh eh kamu anaknya siapa, siapa pergi-pergi saking segitunya ketika Islam datang Diteruskan, dilanjutkan, atau diputus? Diputus, dihabisi, gak boleh seperti itu Yang mulia bukan orang yang paling banyak duitnya Bukan orang yang paling tinggi jabatannya Bukan orang yang putih kulitnya Tapi semata-mata mulia itu, siapa yang paling bertakwa? Inna akharamakum atkakum Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah diantara kalian adalah orang, -orang yang beri petakwa. Walaupun dia orangnya kulitnya hitam, pendek, pesek, ya kan, nggak punya rumah, anaknya kerasa gitu. <gif> nggak saya nggak mau, siapa-siapa, tapi seandainya ada orang yang kalau sama orang itu direndahkanlah, udah fakir, udah itemnya ini, tapi ternyata dia punya ketakwaan lebih tinggi daripada yang lain, maka dia lebih mulia di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala, itulah Islam makanya gak heran ada sahabat mulai, ya kulitnya pu, hitam banget, bu kulitnya hitam ya pokoknya hina lah, siapa namanya? Bilal bin Robah, beliau walaupun kulitnya hitam itu kan, dari keluarga yang, mohon maaf keluarga budak, babu kalau kita itu, pembantu masih mending, pembantu kan kerjanya dari jam 7 sampai jam 8 misal, babu itu enggak, budak itu enggak, bu, pak dia selama dia hidup jadi budak Apapun yang disuruh sama majikannya harus dikerjakan. Kalau dapat duit harus dikembalikan kepada majikannya. Kayaknya nggak ada kehidupan untuk dia. Kasian nggak Makanya bersyukurlah kita menjadi orang merdeka. Kalau kita merdeka berarti kesempatan banyak lah buatan. Banyak kesempatan inilah gunakan untuk belajar ilmu guna Gunakanlah untuk berkreasi, untuk memberikan jasa kepada Islam. Karena kita itu nggak ada yang tekan kita, Enggak ada yang melarang kita untuk berbuat. Gimana Alhamdulillah ini enak besar Baik, itu salah satu adat kebiasaan Orang-orang Arab jahiliah Mereka sangat berbangga-bangga Dengan nasab garis keturunannya Ada yang lain? Nam, ada, yaitu Kondisi perempuan Di zaman jahiliah Bagaimana? Kondisi perempuan Sangat memprihatinkan pada saat itu, betul betul. Karena apa? Karena perempuan itu ibarat barang milik punya kita, seperti HP lah itu, seperti kebun misal, seperti motor, persis kayak barang. Jadi kalau suaminya meninggal itu, itu diwariskan pak luar biasa. Jadi misal ada bapak nikah sama seorang ibu, oke? Okay? Terus bapak ini udah punya anak misal duda itu, lah. terus bapaknya mati, anaknya bisa dapat ini ibunya. Denmark ya Jadi misal bapak meninggal dunia mendapatkan ada mendapatkan meninggalkan harta warisan misal sebesar 1 miliar. Dia punya anak perempuan 5 Anaknya perempuan semuanya misalnya Terus dia punya keponakan Atau punya sepupu dah Yang jauh, sepupu laki-laki Maka harta tersebut nggak ada satupun yang diberikan pada anaknya Diambil sama Sepupu-sepupunya Punya perempuan Enggak berhak mendapatkan warisan pak bu Botong, walaupun dia itu Sudah membantu di keluarga masak Dari pagi sampai sore, aduh Rekasa, ibu itu Rekasa, no button, saudara perempuan Saudari perempuan, rekasa Luar biasa di rumah Membantu rumah tangga luar biasa Tapi kalau meninggal dunia, papanya enggak mendapatkan warisan Anak kecil pun enggak mendapatkan Yang masih kecil, misal laki-laki eh, Perempuan, kelas TK, enggak mendapatkan Bahkan anak kecil pun laki-laki enggak mendapatkan Pokoknya masih kecil enggak mendapatkan Perempuan, anak kecil enggak mendapatkan kasihan dia. Apalagi perempuan yang masih kecil, kayak Asri nih, apalagi nggak mendapatkan, yang besar aja nggak mendapatkan. Jadi kaum wanita nggak mendapatkan warisan, nggak berhak. Anak kecil, laki-laki atau -laki perempuan juga nggak mendapatkan. Kenapa? Karena mereka berpendapat kayak gini. Ngapain perempuan itu dapat warisan? Ngapain anak kecil dapat warisan? Mereka aja nggak apa-apa. Iya, mereka alasan apa Bu? Alasannya kayak gini. Mereka mereka aja nggak bisa berperang, nggak bisa kerja cari duit, nggak seperti laki-laki. Kalau kita jawab, iyalah masa perempuan cari duit, enteng cari duit, pak. Itu kan, tapi mereka itu saking egoisnya, pak bu, jadi perempuan nggak boleh dapat warisan, mereka nggak dapat apa-apa, nggak -apa. bisa kerja. Kalau mereka suka perang, kalau perang kan dapat harga warisan tuh, harta peperangan. Perempuan nggak pernah mendapatkan seperti itu, ya untuk apa mereka dapat warisan? Jadi memang benar-benar. Nggak ada gunanya Sampai-sampai kalau ada seorang bapak dan ibu Hamil Ketika melahirkan Tiba-tiba perempuan Aduh Langsung Sedih Benar sedih Dalam Al-Quran diceritakan Wa'idha bushyr ahaduhum bil-umtha Zolla wajhuhu muswaddan wa jika salah seorang di antara mereka dikekasi kabar gembira, kalau punya anak senang buatan Pak Bu. Harusnya senang. Kalau mereka dapat anak itu, kabar gembira harusnya. Tapi ternyata kabar gembira itu seorang anak perempuan, Zolla wajuhuhu muswaddan. Wajahnya langsung menjadi hitam. Jadi orang-orang marah banget itu hitam moten hitam. Apalagi kalau putih itu nampak banget hitam. Jadi kalau marah, itu merah Sangat marah, itu hitam Wah, wakazim Dia kadang itu marah banget Langsung apa? Dia bersembunyi-sembunyi dari masyarakatnya Eh, jangan dikasih tahu ya Kalau anak kita perempuan Apalagi status, alhamdulillah Anak saya perempuan, jangan Malu pak bu Malu Malu, Malu banget kalau mereka bingung, aduh, kalau ketahuan sama masyarakat gimana, anak saya perempuan ini, dia bimbang, dia mau jaga, pelihara, bimbing anaknya, asuh anak perempuannya, dan menahan kehinaan, nanti kan pasti dicaci maki, gimana, udah lahiran tuh? gimana namanya siapa, perempuan, perempuan, aduh, cemen nanti, Dina. Dia bimbang, dia akan ngasuh anaknya sendiri Dengan menahan caci makian, hinaan dari masyarakatnya Atau dia rela kubur hidup-hidup anaknya Dan sebagian besar mereka banyak Mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup Dan ini dikisahkan dalam Al-Quran Surat At-Taqwir Siapa yang dah hafal? Mana kelas namanya? Ada hadiahnya Wush. Ini apa ini, ini ya, gimana? Hafal? Coba serta takwir awalannya apa? Mana nafal? Nafal? Ya, Noda adanya untuk nanti. Waizal mau suilat bi aizam bim kutilat. Jadi anak-anak perempuan itu dikubur di biduk pak bu karena ini merasa malu dan nanti di akhirat dibangkitkan anak-anak tersebut ditanya, dosa apa yang mereka lakukan sehingga anak ini bisa dikubur dosanya apa sih anak perempuan? gak ada salah apa-apa kamu -apa. saya lahir dari Allah kan? dan badan perempuan yang salahnya apa bapak saya? kok saya dimukubur mati hidup-hidup? itu, Nahudzubillahimin zalib itulah perempuan di zaman Jahilah setelah Islam datang, gimana perempuan? muliho pembuatan mulia, makanya harus bersyukur pak bu bersyukur dengan islam ini jangan ikut-ikutan zaman sekarang perempuan malah ya kan sayur disamakan dan laki-laki ini udah mulia sekali mulia sekali tuh sama islam mulia banget apalagi kalau ada namanya fikih wanita fikih tentang wanita itu luar biasa saking mulia wanita itu dalam islam ya. Ada kajian khusus untuk ummahat nanti, insyaallah ibu-ibu. Ada ah, luar biasa itu. Itu kondisi perempuan pada zaman tersebut. Yang ketiga kondisi dalam pernikahan bagaimana pada zaman Jahiliyah. Di zaman Jahiliyah menjalin tali pernikahan itu banyak mobilnya pak bu. Tapi ada kisah yang direkam oleh Sayyidah Aisyah umum mukminin Rasulullah Anha belum mengatakan nikah pada zaman dulu ada empat model ada empat model pertama pakai cara saya saja jadi ini mungkin saru gitu. mungkin saru tapi saya jelaskan biar kita merasakan nikmatnya Islam ini dulu itu kalau ada laki-laki sama perempuan nikah udah menjalin hubungan ya enggak kayak kita sekarang lah ini yang mereka udah pacaran dah gitu laki-laki ini enggak mau mohon maaf menggauli istrinya terlebih dahulu biar enggak hamil tapi karena dia desa oh saya cuma petani tukang kebun saya juga tukang kebun sama terus wajah saya juga ya pesek itu ya, kan hitam gitu kita paling punya anak itu yang ganteng rek ya gitu kan, yang darah biru itu Terus gimana? udah, ini aja. Dok kamu sekarang tak kirim ya ke Pak Fulan. Dia pejabat. Darah biru, duitnya banyak. Orang mulia. Kamu nanti sama dia kikuk-kikuk ya. Orangnya juga mau kan? Laki-lakinya -laki tinggal menerima aja. Tinggal menikmati. Kamu sama dia. Nanti mudah-mudahan berkembang biak, gitu kan? Maksud gue, maksud. Akhirnya ya udah ya akhirnya dia dikirim ke Pak Fulani yang dia punya jabatan, yang mulia, punya punya, itulah berharap darahnya biru gak merah, gak ada darah biru intinya biar dari bangsawan akhirnya kikuk-kikuk lah udah selesai? oke selesai pulang laki-lakinya gak mau megang sama sekali biar apa? biar nunggu coba nanti ya. ngeduk gak sih? Itu bertelur enggak? kalau udah bertelur jelas, oh pasti ini kan dari jantan yang itu yang keren, kayak kambing aja itu kan pinjem jantannya bayar biar keturunannya keren seperti hewan persis itu ketika udah di tunggu satu bulan dua bulan, akhirnya muntah-muntah so istrinya misal akhirnya beli, beli ke apotek alat untuk ngecek kehamilan, Alhamdulillah hamil dari Pak Fulan setelah itu baru digarap sama suaminya pasti anaknya nanti keturunan fulan itu, seperti itu, itu udah menyebar namanya nikah istibdok dikenal dengan nangkanya istibdok na'udzubillahiminizali dia mau bu, sekarang gitu aduh, suami saya parah ini harusnya menjaga saya dari orang lain, malah nyuruh ke seorang lain dulu, seperti itu, madul yang kedua ini agak memang nggak bagus ceritanya Geh. tapi biar kita tahu betapa banyak nikmatnya yang kita rasakan sekarang umat muslim. Benar. Ini kayak yang kedua mobilnya lebih kayak hewan lagi ini. Jadi perempuan ini perempuan ini dia ngumpulin beberapa kaum laki-laki dari angka 1 sampai 9 lahir enggak nggak, lebih-lebih dari situ. Satu sampai sembilan Kayak itu saja, 9. 9 orang dia menggauli bareng. Menggauli bareng. Asing-asing bareng. Yang satu iuran ini, Yang satu iuran ini itu kan? Iuran-iuran. Udah selesai. Mereka buyar, pergi. Dan setelah hamil setelah hamil lama-lama lama-lama lama akhirnya melahirkan udah melahirkan berapa hari kemudian dipanggil dari telepon Pak Fulan taal sini sini Pak Fulan taal sini sini ditanggil lah semua orang yang dulu eurani itu panggil kumpulin semuanya terus perempuan ini milih saya anaknya sendiri dia. Oh, ini yang paling ganteng siapa sih? Yang paling saya cocok siapa sih? Ah, kamu ini. ini, kamu sini sini. Kamu jadi suami saya. Ini anakmu. Wah harus mau, nggak boleh nolak. Itu kesepakatan mereka. Ini sudah menyebar. Jadi akhirnya oke okay, siap ya udah. Jadilah suaminya. Nauzubillahimin. Zal. Pada ketiga lebih parah lagi. Udah hajat gih. sebentar lagi ya. Kita lanjutkan pertemuan setelahnya Insya Allah model yang ketiga pernikahannya persis kayak yang kedua tapi lebih keren lagi, lebih banyak sekali pokoknya siapapun yang datang harus diterima walaupun ada satu orang gak apa-apa Nauzubillahimin, zalik. dan wanita ini pasang bendera di depan rumah saya udah siapnya mau silahkan yang datang harus diterima juga sama perempuannya walaupun siapapun yang datang Nauzubillahimin, zalik. saking banyaknya itu kan udah Iuran-Iuran seperti itu. Singkat cerita, udah hamil, melahirkan. Ketika udah melahirkan, panggilah mereka semuanya. Oh, semuanya, berbondong-bondong. Udah kayak bantuan langsung tunai itu kan? Aduh, semuanya udah kumpul, udah. Terus dipanggilkan seorang ahli. Namanya Kova, ah, bahasa Arabnya Al Kova. Seorang ahli yang dia bisa menilai anak ini mirip sama siapa sih ah nah, ini ada keahlian sendiri pak bu spesialisnya S1 ini oh ini anak ini oh, mirip pak Fulan ini oh langsunglah dipilih ini mirip kamu maka kamu jadi bapaknya oke okay, siap gitu. itu itu yang ketiga model yang keempat persis seperti pernikahan kita sekarang kalau mau senang sama putrinya fulan datang ke bapaknya pak, saya suka sama anaknya jenengan angga senang boten saya mau minangnya ya udah maharnya segini dan akhirnya khitbah selesai pernikahan panggil KUA itu kan dua saksi itu kan saya nikahkan Anda dengan anak saya dengan mahar satu miliar dibayar ngicil saya terima itu, Nah, semuanya dihapus Kecuali satu pernikahan ini Kecuali satu pernikahan ini Sampai sekarang Kira-kira mulia Menompong boton, bu, jangan digitu kan Mulia, Alhamdulillah, saya Benar-benar berharga Mamas saya berani membeli saya Dengan satu miliar, walaupun nyicil nggak apa-apa Minimal saya muli mulia saya dijaga oleh bapak saya, oleh suami saya dari segala marah bahaya saya nggak boleh susah-susah saya dijaga dari godaan laki-laki yang lain dari kucing garung-kucing yang ada zaman sekarang luar biasa kan suami saya cemburu ketika saya berbicara dan berdandan di media sosial senang ambuatan? senang ya, kan? mulia ambuatan? mulia ketika baru lahiran monggo bu, istirahat aja saya ngurus anaknya kan lebih mulia lagi nih. Baik, itu sebagian kisah ya. Udah berapa menit bu? Ngambut dan kocok banget rasanya ya. Kalau sejarah kayak gini enak tapi ya itu waktunya kayak kurang terus. Makanya anak-anak itu kalau di pondok senang buat kalau dikasih kisah, senang banget itu. Sering naki. Sambil sekarang jam berapa? Kurang 10 menit. Oke. Tadi membahas tentang apa? keadaan sosial mereka khususnya pada pernikahan Ya udah kita singkat aja ya Di antara keadaan mereka adalah sifat-sifat mereka tadi udah selesai ya, masalah gimana mereka berbangga dengan nasab keturunannya, gimana nasib perempuan di zaman itu gimana model pernikahan pada zaman itu sebenarnya model pernikahan yang lain itu banyak sebenarnya disebutkan dalam kitab Fatul Bari punya Ibnu Hazirah Sekulani masih banyak lain, contohnya tadi cuma saya saya jelaskan hadis Aisyah Men contoh, ada dulu itu nikah, namanya nikah badal kamu jubillah jangan, jangan ditiru nih nikah badal itu gantian jadi misalnya ada suami istri sama istri suami ini sepakat sama suami ini, eh? ayo saya mendatangi istrimu sekarang kamu nanti sama istri saya juga gantian, kayak gitu kayak hewan persis kamu jubillah amin, jali ada karena namanya nikah sigor nikah sigor nikah sigor ini eh, saya punya perempuan kamu juga anak perempuan, punya Yaudah, saya nikah sama anakmu Kamu nikah sama anak saya Enggak usah ada mahar, enggak apa-apa Yaudah, kasian sama anaknya kasihan Anaknya kasian banget Ada juga nikah, aduh, banyaklah Pernikahan, ada kayak nikah mut'ah Kontrak, satu bulan, dua bulan Pokoknya, kasihan perempuan zaman situ itu Kayak, kayak enggak ada harganya kan? Karena perempuan itu Saya nasihati kepada anak-anak saya Perempuan yang masih SMP, SMA SD pun jaga itu kehormatan antum kehormatan antum kehormatan antunna kalian antuna itu kalian wahai wara wan wanita zaman sekarang itu wanita itu kasihan pak bu ada yang sosial mudah sekali terpedaya oleh kaum kunci garong itu dan jangan sekali-kali anda menerima wahai anakku perempuan kecuali dia mengatakan datang bapak saya walaupun yang Ngerayu anda adalah Laki-laki oh, yang ganteng Gagap perkasa Punya duit Anaknya bangsawan Katakan Datangi bapakku Jangan sekali-kali terpedaya dengan manisnya Yang mereka katakan Karena wallahi hidupi Allah Pasti anda akan dihinakan setelahnya Kalau anda Terjebak pada satu langkah Oke okay? Dan seorang bapak ibu juga sama Agar anak perempuan kita tidak mudah terberdaya Kasih perhatian lebih untuk anak-anak kita Kasih sayang, kasih sayang lebih Kepada anak perempuan kita Sehingga mereka itu Wanita-wanita ini, anak-anak kita nggak merasa butuh perhatian dari orang lain Cukuplah bapak ibuku sudah memberikan saya perhatian Kasih sayang yang penuh untuk saya Itu PR untuk kita semuanya Oke okay. Sebagian diantaranya Uh, adat bangsa Arab kaum Jahiliyah adalah mereka sangat suka peperangan. Sangat suka perang. Perang hanya bukan hanya gelut, tangan kosong enggak perang, pedang sama pedang, panah sama panah. Dia punya mati sama tidak, nyawa dibar nyawa. Banyak sekali, tapi ada satu perang yang sangat terkenal. Namanya perang Basus. Ini sangat terkenal zaman tersebut. Kayaknya mendapatkan rating pertama itu Perang Basus Jadi orang-orang Jawa Jailah Saking suka perangnya Saking suka perangnya Mereka itu Walaupun sebabnya sangat sepele Mereka bisa perang Bisa mati-matian antara keluarga satu dan keluarga yang kedua Enggak memperhitungkan nyawa Berapa yang akan melayang Darah yang akan tertumpahkan Duit yang akan terkeluarkan Enggak Punya perang Walaupun sebenarnya sepele Dan diantara Dan kisahnya tadi, Perang Basus, ini sangat terkenal pada zaman itu, Perang Basus ini lucu ini terjadi oleh Kabilah Bakar sama Kabilah Taglib bagi, uh, Kabilah Bakar sama bagi, uh, Kabilah Taglib dua kabilah ini sangat besar dua kabilah ini sangat besar dan, yang disayangkan, kedua kabilah besar ini, mereka harus mengalami, menjalani permusuhan, bahkan peperangan, hanya karena masalah sangat sepele. Yaitu apa? Unta satu saja mati. Ini ada satu pembesar dari salah satu kabilah itu, namanya Kuleb. Kuleb ini pembesarnya, rajanya lah dia punya kawasan untuk mengembala ontanya tapi ini khusus untuk ontak saya, nah itu gak boleh ada ontak lain-lain masuk ke kandang saya kalau kita, bukan kandang sih, apa namanya? tempat mengembala itu biasanya kita apa? kenapa? lapangan, tapi khusus punya dia rambut-rambutnya udah diusus untuk dia tiba-tiba ketika dia lagi mengembala, lagi melihat ke, ke ontak-ontanya ada satu ontak yang asing ini punya siapa ini? Di desa nggak suka itu kalau ada punya unta lain nggak boleh, walaupun hanya satu nggak boleh makan satu rumput pun um, nggak boleh. Jadi dia panah. Nah, kalau kita pakai sniper tembak, Psss, gitu kan kenalah unta tersebut. Saya mau berdarah-darah tapi masih hidup. Ya sekarat sedikit kita tapi bisa pulang. Ketika sampai di rumah majikannya mati. Tiba-tiba yang punya bingung ini siapa yang berani-berani itu? -berani kan kalau kita kan ya udahlah pakai keluarganya kan bisa itu kan cuma unta oh, tapi dia langsung ah, siapa ini berani berani ini sangat hina ini bagi kita artinya dia langsung uh, ngobrol sama keluarganya kerabatnya oh, ini nggak bisa ditempi ini nggak bisa didiamkan ini siapa yang berani usut punya usut ternyata oh kulei rajanya kabilah uh, di samping itu tiba-tiba datanglah rasa satu diantara mereka ke kulei akhirnya dibunuh pak dibunuh, ber-ber dibunuh Ketika udah dibunuh, dia datang kepada pembesarnya eh tak kasih kabar berita gembira, saya sudah bunuh Kulayb. Wah, saat itulah langsung mulailah pertumpahan darah diantara mereka perangan. Artinya perang antara dua kabilah ini dan perang itu bukan cuma sehari dua hari, Pak, Bu, 40 tahun. Udah berapa nyawa itulah yang melayang. Udah berapa banyak darah itu tertumpahkan. 40 tahun hanya sekedar masalah konta mati. mati, udah minta ganti aja 25 25 juta dapat itu kan konta yang biasa, ya udah yaudah halnya 100 lah 100 juta, kan selesai enggak, ini kehinaan bagi kita, perang, perang walaupun menumpahkan anak cucu kita, enggak apa-apa 40 tahun lo no perang, na'udzubillah min zalik datanya Islam, Masya Allah, alam muliakan. makanya dalam Islam itu, masalah nyawa itu sangat berharga maka barang siapa yang membunuh satu nyawa saja Satu nyawa seorang muslim Dibunuh satu nyawa saja Itu seakan-akan dia itu dosanya Membunuh seluruh manusia ini Dan barang siapa yang dia menjaga satu nyawa saja Manusia Maka seakan-akan dia itu menjaga seluruh nyawa manusia yang bumi ini Dan orang yang berani membunuh seorang muslim Tanpa ada salahnya Dan dia sengaja وَمَيْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَدِزَاءُهُ khalidan fiha wa alihu, wa la wa barang siapa yang membunuh seorang mukmin dia sengaja maka dia balasnya penjahanam kekal di dalamnya Allah murka kepadanya Allah melaknatnya apa delaknat menjauhkan dia dari rahmat Allah nggak akan dan Allah akan menyiapkan bagi dia azab yang sebesar itu dalam Islam. Jadi, nyawa sangat diperhitungkan dan dihargai, dan dimuliakan. Dah, jam 7 ya. Pas, ya, alhamdulillah. Ya, dengan sedikitnya waktu yang kita dapati, yang kita apa namanya gunakan untuk kajian ini, tapi mudah-mudahan ini sudah membuat kita lebih mengenal sejarah nabi. lah. G. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan, keberkahan dan keikhlasan, ketakwaan dalam setiap perbuatan dan uh, ucapan. Amin ya rabbal. Alamin. Billahi at-taufiq hidayah kita tutup dengan doa. Kafartul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubilaik. Thumma assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.